Akhir-akhir ini, virus corona sedang menghebohkan semua negara. Segala upaya telah dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi penyebaran virus ini. Novel Coronavirus atau 2019 NCOV atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, yaitu MERS dan SARS, secara global. Virus Corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah termasuk SARS di Cina pada tahun 2002 dan MERS di Arab Saudi pada tahun 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan sangat cepat, karena gejala yang ditimbulkan pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala seperti demam dan batuk. Diperkirakan, gejala dapat muncul setelah dua minggu atau selama 14 hari. Sekian, terima kasih.